Baiklah persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Tentunya Bang Min akan memberikan informasi seputar Les dan Bilar sahabat ya untuk mengawali perjumpaan kita Tentunya kita lihat persahabat ya, bahwa Rizky Bilar dan Bang Adlin sudah otw ke Jakarta Dan siap meluncur sahabat ya tentunya untuk persiapan pernikahan Luar biasa pak sahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia serta kabar baik dari idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di sebuah unggahan spesial Yang pada tentunya ini ada postingan ketika Giorgino Abraham tentunya ditanya oleh Bang Adi Tentunya perasaannya ketika menjadi groomsman Rizky Bilar Wah sahabat ya tentunya Bang Gio tidak menyangka bahwa bisa menjadi groomsman Rizky Bilar Bahwa tentunya mendadak ditelepon Dan untuk bisa menjadi groomsman Rizky Bilar Ini suatu kebanggaan buat kita semua para fans ya Bang Gio juga menyempatkan Untuk bisa menghadiri acara spesial lamaran Lesti dan Rizky Bilar postingan tersebut lalu diripuas kembali oleh akun Instagram sendal putih Hanus Korbilar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan "maka si udah mau dampingi kakak di salah satu momen penting hidupnya nanti pas akad resepsi harus ada". Doakan saja yang terbaik mudah-mudahan tentunya gurusman sahabat karib dekat Rizky Bilal bisa kembali hadir dalam acara akad resepsi pernikahan. Dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah undangan spesial Yang mana tentunya untuk Les Lovers Indonesia Kali ini diundang di acara pagi-pagi ambiar trans TV, sahabat, ya, suatu kebanggaan Dan tentunya yang membuat semakin bangga juga Bahwa LLI atau Les Lovers Indonesia Sudah membentuk dan tentunya sudah membuat ID Card Para yang luar biasa Ya, host dari pagi-pagi, Ambyar juga Rian Ibrahim tentunya semakin salut dan bangga dengan fans Leslar. Lovers, sahabat ya, ini adalah salah satu kebanggaan buat kita semua para fans. Ini ada kartu tanda pengenal Leslar Lovers Indonesia. Tentunya, masya Allah banget, Leslar memang luar biasa, sahabat ya, semakin bangga dan semakin mendunia. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan tentunya kesuksesan. Amin ya Robbal 'alamin. Dan selanjutnya juga para sahabat, ya kita lihat aja sebuah unggahan spesial juga Tentunya dari Bang Basuki Serojo Bahwa Bang Basuki pun tentunya diundang di acara yang sama pagi ini Para sahabat, ya bersama Lesla Lovers. Tentunya luar biasa hari ini kita mendapatkan kejutan langsung dari Kobas dan Lesla Lovers Indonesia Mudah-mudahan kita selalu kompak, persahabat, ya, untuk selalu mendukung idola kesayangan kita. Kita lihat selanjutnya, ada momen spesial, haru banget, persahabat, ya. Ini adalah salah satu momen yang membanggakan bahwa Les Lovers tentunya tulus untuk mencintai dan menyayangi dedek Lesti dan abang Rizky Pilar. Luar biasa, ini tentunya perayaan... Syukuran bersahabat ya dari fans untuk Les Dibilar yang mana sudah melaksanakan acara tunangan dan sebentar lagi akan tentunya melaksanakan acara akan resepsi pernikahan. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan serta pujian dari para fans lainnya. Ada komentar dari akun Erlita cantik yang berkomentar. Masya Allah baru kali ini fanbase diundang di TV Bahkan semua orang yang ada sangkut pautnya sama Leslar pasti diundang Leslar emang membawa berkah ke semua orang Luar biasa bersahabat ya memang baru kali ini Ada fanbase langsung diundang ke TV Bahwa ini adalah fanbase yang sangat membanggakan Tentunya luar biasa Mudah-mudahan Les dibilas selalu membawa berkah untuk banyak orang Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Bersahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita tetepkan dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh